Assalamualaikum, aloha guys Nah ini adalah air terjun yang lokasinya tersembunyi dan ada di Taman Simalem Resort loh Yuk kita eksplor hutannya guys untuk melihat keindahan air terjunnya Tapi sebelumnya kita intro dulu dong Destinasi wisata kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, guys. Buat yang belum nonton, klik di pojok kanan atas ya, agar kalian tahu bagaimana indahnya taman si malam resort ini selain air terjun yang akan kita telusuri. Air terjun di sini dinamakan Twin Waterfall ya, karena air terjunnya kembar, guys. Untuk sampai ke air terjunnya, jarak yang ditempuh sekitar 1,2 km atau sekitar 30-60 menit perjalanan tergantung kondisi fisik seseorang. Setiap kita akan melakukan jungle tracking seperti ini, baiknya memang didampingi satu ranger agar lebih aman dan nyaman. Sebelum trekking dimulai, pastikan kondisi fisik dalam keadaan prima ya. Kemudian, pakai alas kaki yang nyaman seperti sepatu dan bawa bekal minum jika diperlukan. Karena jalurnya juga akan sedikit naik dan turun. Tetapi tidak usah khawatir guys untuk jalur trekkingnya karena sudah jelas terbentuk dan cukup aman. Perjalanan dimulai dengan memasuki rimba, lalu masuk ke dalam hutan yang masih rimbun dan asri. Udara sangat sejuk dengan suara kicau burung dan jangkrik yang saling bersahut-sahutan. Secara umum sih, trekking ini hampir sama dengan trekking pada umumnya. Nah, yang membedakan adalah pada trekking ini dibarengi dengan edukasi akan alam sekitar. Misalnya, tumbuhan yang akan berdampak positif maupun negatif terhadap manusia. Tidak hanya sekedar trekking ke dalam hutan saja, tetapi tetap ada fun dan proses mengenal alam di sini. Kita cukup beruntung saat trekking kali ini. Dikarenakan kerah hitam atau si amang muncul saat sedang bergantungan di pohon. Setelah puas melihat si Amang, kami melanjutkan perjalanan kembali. Pegal-pegal setelah perjalanan membelah hutan terbayar lunas saat tiba di air terjun kembar ini. Siapa saja boleh mandi di bawah air terjun ini, asalkan tahan dengan dinginnya air dan menggunakan pakaian sopan. Kami pun hanya menikmati dan melihat sendiri indahnya panorama Twin Waterfall ini ditambah dengan aliran air yang sangat dingin dan terasa sangat segar itu sudah lebih dari cukup. Alam memberikan banyak hal daripada yang ia dapatkan. Sementara kita mencari banyak alasan untuk memberi pada alam. Alam semesta ini memiliki batas, tapi hikmah yang bisa dipetik padanya tak terbatas. Musik Terima kasih yang sudah menonton video ini